Namun, Butoyo Rahayu Sakun Jumadi, kasing reperto, near in sambit. Kalau jumpa lagi sama kami, spiritual perkutut putih di channel PSBB TV.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 Dalam budaya Jawa, perkutut termasuk burung kasta atas sebagai kelangenan. Masyarakat Jawa, suaranya yang khas membuat masyarakat selalu tertarik untuk merawat serta memeliharanya. Bukilah, dalam hal ini perkutut juga dianggap sebagai kelangenan seorang pria Jawa sejati, selain wisma. Garwo, Turigo, dan Turongo. Ada banyak mitos yang mengiringi para pembudidaya burung perkutut. Dan dalam mitos-mitos tersebut, bahwa ada hubungan antara ciri fisik yang dimiliki oleh burung perkutut yang dipelihara dengan kondisi kehidupan pemilik perkutut yang sebenarnya. Dan diantara mitos-mitos tersebut, kami telah banyak mengurainya. Pada kesempatan sebelumnya, kami telah menguraikan tentang tuah perkutut keturangan kaki bebek. Maka kesempatan kali ini kami akan menguraikan tentang tuah perkutut keturahan paruh bebek Burung perkutut keturahan paruh bebek merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang baik dipelihara Paruh bebek memiliki dua kosa kata yaitu paruh dan bebek Paruh adalah struktur anatomi luar burung yang disamping untuk makan, juga untuk dandan, memanipulasi objek, membunuh burung pemakan bangkai, mencari makan, berpacaran, dan memberi makan anak-anaknya. Bebek adalah jenis unggas yang pandai berenang, jadi paruh bebek artinya sesuatu sikap yang tidak peduli. Tuah burung perkutut katuranggan paru bebek dipercaya memiliki tuah ketenangan dalam menjalani kehidupan Angsar burung perkutut katurangan paru bebek dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya Terlepas dari usur mitos yang beredar tentang perkutut katurangan paru bebek Perkutut katurangan paru bebek memiliki wejangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang cuek dengan gunjingan dan hinaan Ioni yang dimiliki perkutut keterangan paruh bebek memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya dimana burung perkutut keterangan paruh bebek ini memiliki ciri yang berada pada paruhnya yang menyerupai paruh bebek analoginya sikap cuek sering mengundang konotasi negatif. Padahal karakter ini tak selamanya buruk. Kadang mengambil sikap acuh tak acuh adalah cara untuk menyayangi diri. Saat sebagian orang mungkin dipusingkan oleh berbagai macam komentar Sikap yang cuek akan berlalu tanpa terbawa arus kehidupan yang tidak membahagiakan Mau pun dan apa saja yang mau dilakukan Tidak ada rasa yang perlu dikhawatirkan boleh saja orang lain menyeletuk banyak hal, namun tetap tenang. Cenderung lebih percaya diri sendiri dan tak menjadikan komentar jelek orang lain sebagai patokan untuk menjalani kehidupan. Tidak ambil pusing pada omongan orang lain, secara langsung membungkam mereka. Sikap yang cuek pasti sadar kalau memutuskan untuk mengabaikan ujaran negatif maka hal itu akan segera pergi beda jauh kalau harus meladeni justru akan semakin dekat dan tidak mau pergi daripada menelannya mentah-mentah dan bikin mental jatuh bersikap masa bodoh kadang penting untuk dilakukan orang coek akan terbiasa hingga akhirnya jadi tahan banting Mempunyai perisai yang bikin semua omong kosong tidak gampang menghantam. Percaya bahwa bagaimanapun orang-orang yang menilai dengan buruk, dalam diri tetap punya seribu kebaikan dalam diri. Kata memang tak punya sedikitpun kuasa buat mengendalikan orang lain supaya tidak kebanyakan drama. Tapi tiap orang memiliki pilihan untuk menarik diri dan tidak berbaur dengan siapapun yang gemar bersandiwara Akhirnya kita tidak ketularan punya sifat suka membesarkan masalah Jauh dari tipe orang yang hobi banget dramatisasi suatu perkara Hidup akan seribu kali lebih damai buat apa menghakimi kalau tidak ada hubungannya dengan kita padahal belum tentu kenal luar dalam begitulah yang harus kita pikirkan tidak dipenuhi opini-opini negatif yang kita layangkan buat orang lain dan hidup akan berkali lipat lebih bermakna sebab pikiran kita menjadi bersih Terhindar dari segala macam drama serta orang-orang yang akan menjauhkan dari kebaikan dapat membuat beban hidup berkurang. Selain itu, hidup juga semakin mudah dijalani karena kemudahan dan kebebasan itu membuat pribadi yang lebih bahagia dari hari ke hari. Tak ada yang bisa menyenangkan daripada pikiran yang tidak terbebani